Selamat datang kembali di kreatif media YouTube channel kembali lagi bersama Arya Baskoro di sini di segmen harap harian anak musik masih tetap Harus kan? seperti itu ya? <laughs> ya kita tetap bersama dengan dua teman sobat karib saya ini yang jago-jago main musik ini kita di sini bakal ngerangkap menjadi host menjadi encore oh. ya, menjadi yeah. pembaca berita mungkin. Kita di sini bakal membicarakan soal beberapa fakta tentang musik. Oke? Okay? Yes. Kali siap menjadi encore hari ini? Iya. Yeah. Saya tetap ekor Ekor. Encore yeah. <laughs> <laughs> encore oh, yes. <laughs> Oke. Okay. <Yes. I'm> ready <laughs> Oke, kita akan membacakan fakta yang pertama Mungkin bisa dari Mas Edom Ya, hari ini kita asyik uh, asyik asyik <laughs> ini. <laughs> Kali ini, <laughs> ini itu, itu, itu. Ya, Kali ini kita akan membacakan sebuah fakta Yaitu salah satunya adalah Kanada adalah negara yang paling banyak menyelenggarakan festival musik jazz Setiap tahunnya Paling tidak ada 40 Kelarannya di sana, itu gimana wow. sih? Iya, wow. wow. keren banget itu Itu EO nya pattern <tuk> I IO gamenya <Mikirnya> <tuk> <AO> nya <tuk> <hipatnya>. <tuk> O, gamenya nya O, satu <tuk> juga, boy. Dan, dan, dan yang E O, juga E O, gamenya E O, gamenya E O, gamenya E O, gamenya E O, gamenya E festival gamenya E O, gamenya E O, Tapi kan Indonesia juga termasuk yang banyak juga E festival jazz I. I. I. I. juga ya, Ya, semuanya pokoknya banyak banget. Tapi kalau Kanada itu kalau misalnya yang aku tahu sih yang jelas tuh yang paling terkenal tuh Montreal Jazz. Oh, itu ya. terkenal banget itu yang paling terkenal. Montreal Jazz itu kan yeah. kayak hampir tiap musisi pengennya ya mainnya di Montreal Jazz yeah. gitu kan. Oke, kita ke next berita. Ada apa Silakan. Jim Morris. Jim Morrison vokalis The Doors adalah rockstar pertama yang ditangkap polisi saat manggung itu. Dia emang orang gila sih. Dia itu mantap. Ada. Ditangkap polisi saat manggung? Eh. Pernah? Eh, <laughs> ya, oh, nah. dong. Jangan dong, jangan. Pernah. Belum eh, pernah tapi pengen. Bro. Untuk Untung enggak ditembak, Bu. Ditembak di atas panggung? Itu kayak pernah siapa itu? Ada iya, ada, ada juga Ada, ada, ada juga. Tapi cukup dengan seperti Jim Morrison itu uh, udah keren sih. Bunuh ya. dirinya juga keren juga. <laughs> Nggak, <laughs> kita engin. beberapa saat lalu juga sempat ngomongin Cotton 27 kan salah yeah. satunya cemorisan yeah, ini. Ya. Ya, kan? Tapi tetap uh, bunuh dirinya tetap keren sih itu sih. Huh? Iya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Next keren. berita. Istilah slang rock and roll yang kita tahu lah rock and roll rock and roll <laughs> itu sering dipakai orang yang berkulit hitam di sana untuk menyebut hubungan seks. Wow, iya, hmm. rock and roll. Eh, jadi kalau kamu udah nikah, rock and roll dikit. <laughs> rock, oh, iya, iya. rock and roll, batu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, terlalu terlalu gitu ya uh. b terlalu ya gitu oke apa oh mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama satu jam saja bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga 700 kali lipat coba atau bagi, bagi yang para suka yang dengar di musik uh. pakai headset yang terlalu lama itu kurang sehat loh buat kita iya sih uh -huh tergantung gimana Kalau hasilnya mahal itu bener-bener bener. Kalau yang cuma rp ribu kan Itu sakit. Emang rusak itu baik ngisinya bakteri juga, teman-teman. Apalagi udah masukin terus pinjam teman, udah bakteri teman masuk dong. Apalagi yang pakai earplug ya. Iya, benar itu, Nah, ini gak bisa bayangin buat teman-teman musisi itu kan kadang kalau mendengerin lagu ngulik lagu itu dia bisa 5 jam, bisa ini tuh Telinganya. Baik, coba ya jangan lupa Aduh. ya. Ini kemarin habis. Oke, ya habis <laughs> <Alhamdulillah, laughs> iya, dari tadi. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Alhamdulillah lupa. Oke, next. Saya nih ya lagu Happy Birthday ternyata memiliki hak cipta sehingga kasus-kasus seperti lagu Rasa Sayang yang uh, beberapa oh. waktu lalu dimaini sama negara tetangga kita itu mm -hmm. itu juga sebenarnya bisa dihindarin juga. Mm -hmm. Sebenarnya ya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 Musisi paling kaya mungkin orang hari banyak orang yang mau nih kan? Ya hampir setiap hari pun pasti eh, ada orang lahir. Gak kan. Hampir memang tiap iya. hari ya kan? Ya itu pasti. Ya harusnya gak sekali. Iya nih. royaltinya iya. pasti banyak banget itu kalau ini, ya pasti. Tapi nggak ada siapa yang bikin sih ya? Nggak ada infonya maksudnya. Iya. Oke. Okay. Gimana sih? Next kita. Oke okay, selanjutnya adalah tayangan video dari penyanyi kulit hitam pertama di MTV adalah Bill Jin milik. Michael Jackson, Billy James, Gene, It's Not My Love, dan Six I'm The World, I'm The World, I'm The World, I'm The World, I'm The World, I'm The World, I'm The World, Ya. Yeah. tapi kan ya basically dia kan kulit hitam yeah. lalu dia mencoba mengganti warna kulit untuk memberikan nah, suatu sikap perlawanan lagi nah, pula ya keren oke okay, okay, kita masih dengan Michael Jackson ya okay. tambah ya Michael Jackson tercatat sebagai musisi yang berhasil meraih piala Grammy terbanyak dalam sejarah hingga akhir hayatnya ia berhasil mengumpulkan 8 piala bergengsi ini gila wow. tapi ya Iya, yeah, uh, itu puncak uh, satu penghargaan musisi di dunia man. Dan itu yang membuat Michael Jackson dicap sebagai The King of Pop king of pop. Yeah. Yes. pop bukan sarangannya ya, bukan cara alirannya yeah, Tapi buman dia yeah. musik yang populer yeah, Iya, right? yeah, yeah, iya Apapun aliran musiknya gitu Oke, okay, next Oke, okay, next ada lagu dengan judul terpanjang Apa tuh? Judulnya I'm cranky old, mm -hmm. youngie in a cranky old Teng on the street of Yokohama with my Honolulu Mama doing those bit o bit o bit o fly on my shit o nanti ditulis ya mas di bawah ya <laughs> <laughs> yang ditulis oleh belum, oh belum, ya belum oke okay. Hiron <laughs> <hero laughs> <itu. laughs> mana tadi fly Fl on, on my shit o Hirohito blues itu. yang ditulis oleh Hudi kak Hugi, ya Hugi Karmi siapa kaya. itu kami Michael pada tahun sembilan Untung itu yang nulis bukan ufuun bue bue ominya itu. Ah, abis susah lagi nanti penulis lain. Iya. saya omu bue bue mbak akan menyanyikan lagu yang all yakin abbas ada. Waduh. Pasang yang tadi satu lagu. Pelarang ngomongin judul mana? Satu lagu, satu lagu itu nanti. Ya, jadi dengan judul seperti itu sebenarnya apa yang dia pikirkan? Ya, Padahal ya. kan simpel aja di Indonesia adalah uh, lagunya kayak Iman Fals mungkin yang judulnya belum ada judul. Oh, iya, iya. Enggak <laughs> sih. Uh, kalau menurutku ini waktu itu kebalik. Ini sebenarnya lirik kan. <laughs> oh, oh, itu ya, iya Itu mau. <laughs> <laughs> <laughs> jadi nanti yang dinyanyikan iya, judulnya. Iya, jadi iya, nyanyi misal <laughs> uh, <laughs> apa? Oh, iya, oh, iya. iya ini sebenarnya liriknya iya. kan. Cuma oh, iya. kebalik jadi judul. Dan judulnya kebalik jadi lirik. Jadi nyanyinya cuma.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 kalau aku misalnya nengkau tidur kan harus pakai musik ya. Yeah. Kalau musik gitu kadang-kadang dengerin yang apapun lah musiknya atau lagu pop, lagu Korea dan yeah. macam-macam gitu. Kalau misalnya nggak bisa bubuk, beneran, aja ah, bubu. aku nggak bisa ya dia, dia bubuk. Hmm. Bubuk ya diam-diam. Bubuk ya. Bubuk. Bubuk. Bubuk. Ini kan menurunkan level depresi hingga dua Itu kalau pengen bubuk ya, nggak paling gampang adalah dengerin apa musik uh, progressive rock. gue langsung tidur pasti Tidur. Langsung tidur itu malah aku ya. Ini kalau aku menurunkan level depresi hingga 25% ini enggak juga sih malah meningkatkan depresiku. Aku kalau dengerin musik buktu itu depresi banget gila waw. gila. Tu, tu siapa, tu, <laughs> 20 itu itu siapa itu? Itu meningkatkan depresi dan iya. itu keren banget sih. <laughs> Oke, okay, next. Anjing dan kucing ternyata responsif terhadap musik. Anjing lebih cocok mendengarkan musik klasik sedangkan kucing senang dengan musik bellet sekarang aku mau <laughs> penelitinya siapa ya? iya, iya. aku punya pun... kucing banyak di rumah nanti coba deh. <laughs> kucing dengerin cocoknya tuh pakai musik dengan lagu bellet. wois bellet abdi ini menarik. tapi adih. memang kalau zaman dulu ya kan kucingku juga anaknya banyak loh. Hmm. kalau pas lagi ribut gitu ya, gua banyak itu aku dengerin tuh kan punya speaker kecil bluetooth ya. tuh. Tak setelin lagu-lagu kalem Itu mereka tidur memang nah, Lagu-lagu ya, <laughs> <laughs> ya tak setelin tuh Tak setelin ya stalin. Aku setelin <laughs> okay, okay, Maksudnya okay. aku mau gue setelin gitu <laughs> Cuma <laughs> Aku setelin musik <laughs> Terialan <laughs> Itu mereka ketiduran <laughs> mah. Berarti Mungkin benar responsif yeah. ya Bisa banyak Bisa yeah, tidur uh, uh. Bisa marah Bisa apa gitu Mungkin yang punya anjing cari coba juga mungkin Oke okay, kita lanjut Musik menurut Aristoteles Mempunyai kemampuan Mendamaikan hati yang gundah oh. Mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Oh, itu benar sih. Kalau hmm, jiwa yeah. patriotisme kan memang kayak lagu-lagu negara itu memang diciptakan dengan ritme-ritme seperti itu kan yes, memang buat um, semangat, yeah. dan semangat dan macam itu memang benar sih. Kalau yang ngomongin mendamaikan hati yang gundah mungkin benar juga karena mau percaya apa enggak Ketika misalnya kita lagi galau nih ya, dengerin hmm. musik sedih kita tuh malah seneng loh. Ya, ya, Kita tuh, tenang, tuh malah seneng loh denger ya, ya, ya. Ancet laguku bisa disampaikan ya, lo dengan lah, lagu itu ya, ya. kan gitu ya. Enggak bener-bener merasakan -bener sedih ya, udah, gitu loh Ya udah sudah mewakili, merasa mm -mm. terwakili Ya gitu, jadi benar berarti Aristoteles Zaman dulu lo ya, padahal ya Ya makanya itu Oke, okay, next <coughs> Ada Kus Plus You know Kus Plus ya yeah. Lagina Musik Indonesia ternyata pernah masuk penjara Oke okay? Karena dituduh oleh Insinyur Sukarno, Presiden Indonesia zaman dulu Pertama, membawakan lagu yang mirip-mirip The Beatles Ya memang, ya memang kalau kita dengerin hmm. kan memang Ya mungkin, uh, kiblatnya Kiblaknya, yeah, uh, kus mungkin ke arah Beatles, Beatles ala alah British lah zaman dulu ya Karena menurut Ir Soekarno adalah uh, murid musiknya tuh ke barat baratan dan... Uh, Presiden itu. Soekarno nggak suka itu yeah. zaman dulu, makanya dia langsung masuk penjara Soekarno sering dan dansa menggunakan lagu barat tapi dia sukanya mantel lokal, sama Jepang. kok kita malah ngomongin? Oke. Ya, next saja. Next, next, next. Yang udah ada, biarlah udah Ya, mendengar ancaman dari Insinyur Soekarno, Benyamin S juga hampir masuk penjara, dan akhirnya Benyamin S mengganti aliran musiknya, yaitu musik Betawi. Buain, ini karena berarti ngerespon Iya. kemarin, ya kemarin. Oh, musik betawi, musik Cari aman, cari aman Tanjidor, ya kan hmm. Ya asik kita, juga Asik juga Komposisi piano terpanjang dalam sejarah adalah komposisi karya Erik Sati yang berjudul Fake Station". Ada 180 not dalam komposisi ini Dan sesuai dengan urutan yang dibuat sang pencipta Lagi ini harus diulang sampai 840 kali Gila, itu partnya berapa bro? Kertasnya udah kayak Buku sendiri itu 18, 180 not. Itu dalam kok satu dan itu diulang 440 oh, oh tapi ternyata fixation ini juga pertama kali dipentaskan pada bulan September tahun 63 di pocket theater New York City dan memerlukan 10 pianis untuk menolak lagu ini. Dia gantian. Capek bro. <laughs> <laughs> bro siapa <laughs> <gantian. laughs> <gantian> oh, Masa ini? Eh. ganti Itu. Aduh, aduh. Oke, okay, next. Oke, okay, video pertama yang ditayangkan di MTV adalah lagu video Kill Ganda. the Radio Star milik Bagi yang diputar pada tanggal 1 Agustus 1981. Tahu gitu? lagunya? Uh, itu belum lama ya 1981. Berarti ya, tapi kan itu kan TV, uh, maksudnya kayak TV konvensional uh, kayak MTV baru oh ya, pertama kali. Mm, Next Jim Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain Masuk dalam klub 27 Uniknya mereka masuk klub setelah meninggal Kenapa bisa begitu? Karena mereka memiliki satu kesamaan Tutup usia pada 27 tahun Kamu jangan gitu ya oh, Masih ada satu tahun lagi Asyik. <laughs> <laughs> Ini semua Siapa yang gak kenal sama mereka? Oh ini jelas, oh, iya. apalagi uh -oh. ada maksudnya ada kayak beberapa generasi yang kalah sama nih. Iya, Jimi Hendrix, Jimi Coby, Jimi Morrison kan tiga itu kan Woodstock iya. man? Yes. Kan, gitu. Oke okay, next, rayap dan heavy metal. Apa hubungannya serangga pengarat ini dengan lagu heavy metal? Rayap memakan kayu dua kali lebih cepat ketika mendengarkan lagu heavy oh, metal. Aneh. Ini buatin beatnya bro. berarti rumah-rumah yang gampang ngancur kayu-kayu itu gara-gara selain dari depan ya pasti jelas itu oh, bisa gini uh -huh. yang terakhir adalah sirup adalah sirup? cyprus men. <laughs> <laughs> negara cyprus Syrup. adalah sebuah negara kecil yang 80% penduduknya merupakan keturunan Yunani sementara 20%nya lainnya keturunan Turki negara tersebut menjadi satu-satunya bangsa yang tidak memiliki lagu kebangsaan mereka ada lomba hmm. menang lomba gitu berarti Selalu lah. Oh, ya. ini uh, belum termasuk negara juga mungkin. Cyprus negara dong cuy. Ya tapi dia belum punya ini. Terus kalau ada uh, sesi <tuk> menyanyikan lagu kebangsaan negara. Iya benar lah. Ada. Berarti cuma sebatas si <tuk> <tuk> dalam ya, hati itu. gitu mungkin. <tuk> <itu> <tuk> Oke. Okay. Sekian lah ya yeah. Banyaknya berita yang yeah. kita bawakan tadi Tentang fakta-fakta soal musik okay. Nantikan juga nanti bakal ada fakta-fakta musik yang lainnya diberikan Di video kita selanjutnya Tapi nggak sama mereka Yang lain nah. lah bosen yeah. sama mereka ah, iya oke okay gitu ya? <laughs> Main musik kamu di video <laughs> ya kamu, <aduh. laughs> Nanti tidur sama kamu aja Oke no? Oke okay. okay. okay, Sekian uh, Jangan lupa buat like jangan lupa buat subscribe nyalain loncengnya di sini, terus jangan lupa buat share ke semua teman-teman kalian dan media sosial kalian untuk melihat video-video kita yang lainnya, oke okay, sekian dulu dari kita, bye bye